apa kabar teman-teman semuanya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan kali ini saya akan merangkum delapan film Jepang yang dibintangi oleh Imada Mio sebelum itu jangan lupa untuk subscribe maupun like channel ini dulu Oke langsung saja ke videonya 8 double mix suatu hari Mitsuo Ichikawa yang diperankan oleh Yasushi Fuji Kami menerima telepon dari Mitsuo Ichikawa yang diperankan oleh Zunzuke Tanaka. Nama mereka diucapkan sama, tapi dieja berbeda menggunakan kanji. Mereka juga lulus dari SMA yang sama, kembali di hari-hari SMA mereka. Mitsuo Ichikawa sekarang adalah seorang penjahat dan mengatakan pada Mitsuwo bahwa dia membunuh seorang wanita mereka menjadi kaki tangan dan membangun hubungan baru 7. Kalanchoe Film ini diperankan oleh Kasamatsu Shou sebagai Araki Yuya Tenshi Mai Mio sebagai Yajima Midori dan Imada Mio sebagai Tsukino Ichinose Film bertema LGBTI ini bercerita tentang sebuah kelas sekolah menengah atas, di mana mereka mendapatkan pelajaran tentang LGBTI. Karena tidak ada pelajaran seperti itu di kelas lain, para siswa menjadi curiga bahwa ada siswa aneh di kelas tersebut, menimbulkan keraguan bagi siswa. Bukankah ada seorang LGBT di kelas kita? riak-riak menyebar dalam kehidupan sehari-hari para siswa apa perilaku yang disebabkan oleh konflik emosional yang unik pada masa remaja 6 the sketch of life film ini bercerita tentang Ryota Tanaka seorang pemuda yang pergi ke Tokyo untuk mengajar mimpinya menjadi seniman manga kembali ke kampung halamannya fukuoka setelah mengalami kemunduran karena dia tidak bisa mengandalkan keluarganya dia tinggal di tempat temannya dan memulai pekerjaan baru waktu di kebun bintang enmei atas saran temannya saat bekerja di kebun binatang enmei atas saran temannya saat bekerja dengan pemilik kebun binatang noda dan dokter hewan ayah isi Ryota mengetahui bahwa kebun binatang enmei langka di dunia karena merupakan fasilitas kesejahteraan hewan yang didedikasikan untuk kesehatan kebahagiaan hewan namun karena pemotongan anggaran kebun binatang diambang penutupan untuk menyampaikan upaya semua orang dalam gambarnya sendiri Ryota memutuskan untuk menggambar mangga sekali lagi lima demekin sebagai seorang anak kecil asakisata yang diperankan oleh itu Kentaro diecek dan diintimidasi karena penampilannya dan disebut demekin dia memutuskan untuk melawan dan akhirnya menjadi tak terkalahkan dalam perkelahian. Rambut merahnya juga menjadi ciri khasnya Masakishata dan temannya Yuki Yamada sebagai Atsunari lalu menghabiskan hari-hari mereka berkelahi dan mengendarai sepeda motor. Setelah sekolah menengah, Masakishata melanjutkan ke sekolah menengah atas dan Atsunari mulai bekerja di restoran ramen. Suatu hari, Atsunari muncul dengan ide untuk memulai geng motor dengan Masakishata. Namun ada musuh yang sedang mengitai mereka. 4. Otakoi Love is hard for Otaku film ini bercerita tentang narumi momose yang diperhatikan oleh Misuki takahata yang merupakan seorang pekerja kantoran dan bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu hirotaka nipuji yang diperankan oleh nto yamasaki di tempat kerja ia bekerja tingkat cerita karena mereka berdua memiliki ketertarikan yang sama akhirnya mereka berkencan dan menjadi pasangan otaku selama menjalin hubungan mereka dihadapi dengan berbagai macam kesulitan demi kesulitan selain mereka berdua di film tersebut juga turut melibatkan Anao sebagai nanako nanako koyonagi dan tarokabagora sebagai kekasih Nanao yang bernama takumi saito 3 stolen identity 2 Film ini bercerita tentang beberapa bulan telah berlalu sejak kasus pembunuhan berantai Mayat baru ditemukan di area yang sama Detektif Manabu Kagaya yang diperankan oleh Yudai Jeba Coba menemukan kebenaran Dia pergi menemui pembunuh berantai Ushiharu Urano Yang diperankan oleh Rio Narita di penjara Ushiharu Urano memberitahu Manabu Kagaya Bahwa ada sosok Misterius M Lalu Shiharu Urano mengajari M segala hal tentang teknik jahatan internetnya Shiharu Urano berbisik kepada Manabu Kagaya bahwa dia dapat menghubungi M Selain itu, 13 anggota pemeran pendukung seperti Hiroki Suzuki, Takuma Oto'o, Noriko Eguchi, Nao, Kazuki Lio, Yu Takahashi, Kodai, Yuki Hirako, Mishiraisi Rishaku Tanigawa Akira Ohashi dan Imada Mio 2. Yusen in the Moonlight Night Takuya Okada adalah siswa sekolah menengah Dia mengunjungi teman sekelasnya Mamizu Atarase di rumah sakit Mamizu menderita penyakit misterius yaitu penyakit lumines grins Orang yang menderita penyakit ini menunjukkan kilauan jamar di bawah sinar bulan dan kilauan itu semakin cerah ketika kematian mereka semakin dekat Mamizu Atarase tidak diizinkan keluar dari rumah sakit Dan tidak akan hidup cukup lama untuk menjadi dewasa Takuya menawarkan untuk membantunya melaksanakan keinginannya sebelum dia meninggal Dia juga mengatakan kedepannya bagaimana perasaannya tentang dia Tetapi kematian Mamizu Atarase semakin dekat Buat yang pecinta film Melo Melo, wajib nih nonton film ini Apalagi dibumbui tema penyakit Avenger. Film ini bercerita tentang Takemichi Hanagaki perankan oleh Takumi Kitamura hidup sebagai seorang pria bebas berusia 26 tahun. Hidupnya pada dasarnya sengsara. Suatu hari, dia mengetahui dari berita bahwa Hinata Tachibana yang diperankan oleh Imada Mio dan adik laki-lakinya Naoto Tajibane yang diperankan oleh Yusuke Sugino dibunuh oleh geng Tokyo Manjikai. Takemichi Hanagaki tercengang dengan berita tersebut karena Hinata tajibana adalah cinta pertamanya saat masa SMP keesok harinya Takemichi Hanagaki didorong oleh seorang di peron stasiun dan jatuh ke jalur kereta api. pada saat itu dia kembali ke 10 tahun yang lalu di sana dia memberitahu Naoto Tajibana bahwa dalam 10 tahun, Hinata Tajibana akan dibunuh. Ini mengubah hari ini, kini Naoto Tajibana bekerja sebagai detektif dan menghindari pembunuhan oleh geng Tokyo Manjikai. Namun nasib Hinata Tajibana berbeda, dia dibunuh oleh Tokyo Manjikai gengs. Takemichi Hanagaki kemudian meminta bantuan dari detektif Naoto Tajibana. Dia ingin menyelamatkan Hinata Tajibana dengan kembali ke masa lalu Untuk menghancurkan Tokyo Manjikai Gangs.